Penanganan lubang di jalan provinsi ini kita lakukan supaya pengendara jalan itu nyaman. Musik perawatannya perawatan jalan dan jembatan ikuti ada ya pembersihan saluran seperti potong rumput tambah lubang seneng tuh Pak? jalanin pun di jahandar Singapura seneng, alhamdulillah seneng sangat Rian ya, kan melampak berikan mesti gerunjal-gerunjal tapi mulai bis enggak mas awalnya lho rukat ya kalau musim hujan kayak gini kan biasanya ada lubang-lubang banyak mas daerah sini kalau rutin dilakukan perbaikan itu untuk pengguna jalan bagus ya mas kok lanjut bangun terus?